Itulah kenapa kalian harus memastikan bahwa standar ISO dan SNI di rumah sudah terpenuhi. Apa itu ISO dan SNI? Sudah nanya istri dan istri sudah oke. Okay. Pastikan kalian sudah melakukan hal-hal tersebut sebelum kalian melaksanakan hobi kalian, guys. Oke? Okay? Yo! Halo! Sup guys! Baiklah ini semua, gue di sini kita hari ini bakalan balik lagi ke shitpost senang-senang Setelah berapa hari kita nggak shitpost senang-senang Dan iya guys, di jaman WFH dan di rumah aja kayak gini Banyak banget aktivitas yang pastinya nggak bisa kita lakuin di luar rumah Salah satunya adalah belanja guys Ya, siapa di antara kalian yang kangen belanja di luar? gua termasuk salah satu ya, karena gue ser, Karena dulunya waktu belum WFH segala macam gua senang buat ke mall Yang nggak senang banget sih, introvert kayak rumah sebenernya nggak dengan keluar rumah by the way Nah hal ini bikin banyak banget orang yang akhirnya milih belanja online Tapi kalian tahu negara kita itu punya banyak banget kelucuan Banget. Dan kalau hal kayak gitu aja bisa jadi toko-toko fisik ya misalnya di mall, pasar, dan segala macam ya Apalagi toko online Dan lucunya toko online, terutama kayak e-commerce-e-commerce -e kayak gitu Pasti banyak banget rekam digital dan yang bisa kita pakai sebagai bahan bercandaan So guys, kita bakal bahas itu. Tapi sebelumnya guys Buat yang kalian yang belum like, share, dan subscribe Like, share, dan subscribe dulu dong Like, share, subscribe dulu gitu Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau sampai gue bikin video kayak gini lagi Subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan update-update apapun tentang gue Like, supaya mendukung channel ini tetap pasti Pastinya ya guys, kita mulai aja dulu cheat post senang-senang ya. Let's go. So guys, yang pertama, kita di sini punya ada orang yang mau beli kaos custom dengan kaos sablonan gitu ya guys. Tapi kayak dia tidak terlalu mengerti gimana caranya pesan atau mungkin tutur bahasanya yang kurang bisa dimengerti oleh penjual atau bagaimana. Bro, aku pesan kaos satu lengan pendek satu lengan panjang navy size L sablon BGST. Apa itu BGST? So ya, yeah, akhirnya penjual bilang, oke okay, kan, langsung tak garap. Siap, setelah berapa hari kemudian... Bro, iki kok kaos lengannya siji sendek, siji duo. Piye maksudmu, kenapa kaos lengannya satu pendek, satu panjang? Ternyata, dibikinin kaosnya kayak gini, guys. Satu lengannya pendek, satunya lengannya panjang. <laughs> pada <tuh> <sehat, tuh> pada saya emang gak salah penjual ini. Karena emang si pelanggan ini bilang, satu lengan pendek, satu lengan panjang. Ya dia penjual literally gak salah apapun dong. Gak salah, kan emang sesuai request. Satu lengan panjang, satu lengan pendek <laughs> Lah ini kan pesanannya kamu Iku maksudnya kaos loro Cok. bjg an <laughs> Itu maksudnya kaosnya dua otakmu semerawut <laughs> itulah guys, gue sering bilang kalau sandai bahasa itu penting dan sekolah itu penting karena supaya tidak jadi miskomunikasi antara pelanggan dan penjual itulah kenapa bahasa Indonesia itu sangat-sangat penting terutama karena kita tinggal di Indonesia guys dimana bahasa Indonesia itu adalah bahasa utamanya dan bahasa sehari-harinya jadi pastikan kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik oke okay, guys, ini adalah satu hal yang gue gak ngerti kenapa di zaman WFH kayak gini banyak orang yang mulai bersepeda kalau gitu. seandainya orang mau pergi keluar di saat jaman-jaman WFH untuk membeli sesuatu dan cepat pulang ke rumah mau aku bisa maklumin naik mobil atau naik motor tapi ini naik sepeda dan beramai-ramai tapi bukan itu yang mau gue ngomongin di sini nah di sini ada istri yang kayaknya menjual sepeda suaminya lumayan sih kayak 40 kita gue gua nggak yakin gue bakal beli sepeda dengan harga seperti itu by the way dijual karena suami kebanyakan goes ya kalian kebanyakan sih kosan dari istri kalian udah mulai udah mulai tidak setuju dengan sesuatu dan ya know hobi kalian dan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 Oke? Okay. Sebelum terjadi penjualan barang hobi lain. So guys, kalian mungkin sering lihat yang namanya orang pacaran di sosial media, di chat, di screenshot-chatnya, ada segala macam. Tapi kenapa ini juragan-juragan toko online pada saling pacaran? Sayang, emotikon lope-lope, semangatnya juragan, emotikon cium. Ya sayang, upload terus. Yuk, diorder ya. Yeah, gue yakin ini chat ini lebih romantis daripada kebanyakan orang-orang yang sedang nonton video ini dan nggak punya pacar. Jomblo single, nggak tau mau ngapain, dan nggak tau mau cari pacar di dimana. <laughs> What boleh gitu? Oh, ini shit posting senang-senang ya, bukan shit posting single depresi. Dan guys, di masa pandemi kayak gini, dimana orang-orang nggak -orang bisa kerja secara kantoran ataupun nggak bisa keluar rumah, ataupun banyak orang yang dirumahkan, untuk yang dirumahkan cepat-cepat mendapatkan pendapat yang kebal ya. Tapi ya. Yeah, Gue yakin banyak orang juga yang menjadi kreatif dan mencari pendapatan langsung dari rumah sendiri, kerja sendiri dan mulai berwirausaha dan gue yakin itu bikin kreativitas kalian terbuka. Tapi ada orang yang over kreatif sampai jual ban motor tidak layak pakai seharga 3000 huh? dan yang gue heran kenapa bisa sampai masuk top 7 yang sedang trending di ban dan tabung di e-commerce ini. <tik> Hmm. Dan yang gue bingung, ada orang yang beli guys Dikasih bintang 5 Dibilang, gak ada otak Beneran dikirim Gua beli cuma buat ulasan doang, ban beneran gak layak Dan gua baru tahu ada ban ring 15 Bannya udah gue buang depan kurirnya Lumayan lah buat buang-buang duit gue yakin ini orang emang niatnya buat bercandaan doang Yang jual ini buat bercandaan doang Yang belinya pun buat bercandaan Bahkan yang diskusi pun buat bercandaan Gunanya buat apa bang ban ini? Lu hidup gunanya apa? <laughs> <laughs> Best comeback ever, gue suka, gue suka pemilik toko ini Dia memberikan comeback yang sangat-sangat keras Kalau tadi kita ngomongin penjualan over creative Dan sekarang kita ada pembeli over creative dengan memberikan ulasan, review Yang menurut gue sangat-sangat aneh sih Misalnya kayak barang bagus, pick up tapi ada kekurangan sedikit sobek Masih dikasih bintang 5, pertama kalinya belanja di toko ini dan hasil luar biasa Tapi dikasih bintang 4, kalah dong sama yang sebelumnya meskipun ada sedikit sobek Gimana sih kamu? Tapi guys ada satu ya di sini, gua sasa bingung. Kenapa dia ngasih review bintang 5 dan bilang mantap? Kenapa anaknya dilakban? Kenapa ibunya nggak mau bangunin anaknya? Kenapa ibunya juga ikut-ikutan di foto? By the way, ada yang bisa jelaskan ke gua kenapa orang ini dilakban di lantai? Kenapa ibunya seolah lagi ngedoain dia? Ya Allah. Anakku, cepatlah sadar dosa dosamu sudah terlalu banyak. Dan gue mau kenapa ditaruh di foto review ya, atau update kak? Apakah ketika dia mau ngupload foto, fotonya sebelahan dengan galeri yang baru saja dia foto? Jadi ketika barangnya datang si anak ini lagi ditengking setan ya dong? Kalian pernah gak sih nggak kosan di rumah kalian gitu ada orang lexuva lagi begitu lagi, ada suara bel gitu kan ting tung ting tung paket. Oh iya, bentar pak, saya lagi nengking setan anak saya. <laughs> setan gak tahu waktu sih. Tapi iya guys, gue pernah penasaran sih apakah hal itu bener benar bisa terjadi di dunia nyata? Karena kosan seandainya benar terjadi di dunia nyata 不合理。 Lucu kali masuk headline berita. So guys tadi kita udah sempat ningguin-nguin sedikit soal kurir. Tapi di sini ada kejadian lucu soal kurir guys. Di barangnya itu ketuker guys. Barangnya ketuker. Dan untungnya sih bukan barang-barangnya vital-vital banget. Di sini ada orang pelang yang seperti customer dari suatu seorang penjual yang bilang, Kenapa yang dikirim roti? Apa ini dimaksud dengan Kenapa yang dikirim roti? Barang dari gua aja belum di up sama driver. Padahal tadi sempat ditelepon sama customer yang terima barang. Mana lagi tengah keanakan mola dan lagi jorok. Oke itu nggak perlu disebut lagi. Protes karena yang diterima customer ini bukan ampok dewasa yang merupakan dagangan gua, tapi malah roti yang entah dapat dari mana. Ya kali kebayang Gitu guys, kalau seandainya kalian pesan roti terus dapatnya popok. Kalau buat sama orang yang pesan popok ini meskipun ya harganya lumayan mahal Rp27.000 dia roti kan untung. Tapi kalau seandainya kalian pesan roti dapatnya popok, apa yang kalian pikirkan? Jijik Neng? karena harganya mahal atau malah rasa rugi yang salah ambil barang dan salah alamat ikap. Jadi dia asal tikap aja dari lokasi supplier dekat gua. Pasti mikirnya aneh sih. Kalau mungkin kalau seandainya orang yang jualan popok itu jualan roti dan yang dia datangin ke yang pengen beli popok itu roti, mungkin mereka mau beli rotinya. Tapi kalau seandainya orang yang pengen beli roti dan malah kedatangan popok Ji, gak sih kejadian kayak gitu bisa bikin reputasi tokonya rusak by the way. Karena gue menghargai pemilik postingan ini, jadi gue sekalian sedikit promote ke dia. Update gue jual popok dewasa guys, cari aja Anantas Shop di Tokopedia. So, buat kalian yang emang minat sama popok dewasa, monggo dicek tokonya dia sebagai pemilik tokonya. Check it out guys, by the way di sini gue nggak dibeli siapa-siapa ya. Oke okay, guys, kau kita lagi ngomongin kurir, pasti kita pernah merasakan kau sendiri kurir kita itu bawa barang kita sebenarnya kemana sih? Kemana dia sebenarnya? Kenapa barang kita nggak nyampe-nyampe? Kapan dia bakalan sampai? Apakah barangnya udah diambil atau belum? Mungkin kalian juga pernah ngalamin Gitu ya. yang namanya barang hilang barangnya misalnya kayak barang hilang ekspedisi entah karena kurirnya mungkin kecelakaan. Ya kami jangan ya dan atau mungkin juga karena hilang ya barangnya literally hilang nggak tahu kemana nggak tahu gimana caranya. Tapi ya, guys, pernah gak sih kalian ngerasa barang kalian terbawa ke dimensi yang lain? Seperti yang dialami oleh orang ini, permisi Kak, paket saya sudah di depan Allah. Paket hilang terbawa ke dimensi lain, guys. Kebawa ke akhirat. Ya, itu sebuah pengalaman yang baru sih. Oke okay guys, kawasan tadi kita udah ngomongin kurir, sekarang kita bakal ngomongin beberapa penjual yang juga sama-sama lucunya ya. Ya, yeah, di sini ada orang yang mau jual iPhone 8 Plus. Berapa? 6,2 bego. Santai, bos. Buset, kega sekali dia. Orang nanya jualnya dikatain bego dong, dikata oh, nego maksudnya maaf. Kalau misalnya tadi kita ngikut penjual yang typo dan sekarang kita di sini melihat sebuah penjual yang sangat-sangat sarkas. Aku sangat minus 1,5 juta. Boleh nggak aku di radio dalam Jakarta Selatan? Gila, 4,5 juta ditawar 1,5 juta itu tiga itu sepertiga harganya coy nawar sih nggak ngotak sih emang dan seller ini masih baik kayaknya ya dia bilang ambil gan pas udah seneng nih boleh wow dapat iPad satu setengah juta kapan lagi ambil hikmahnya orang-orang yang nego tuh negonya tuh suka nggak lucu gitu loh gua nggak tahu niatnya apa entah niatnya nggak lucu kan dengan penjualnya atau gimana tapi negonya tuh nggak nggak masuk akal gitu loh pas setengah juta di nego jadi satu setengah juta dude Lu siapa saudaranya Sebenernya gue salut banget sama penjual-penjual dagangan online ini bangun mau beli ini dong bangun mau beli ini dong oh my god gue pasti pusing sih karena kalian tahu sifat gue yang cukup introvert Dimana mana gue nggak terlalu suka terlalu berinteraksi dengan orang-orang yang terlalu banyak kan ya sebenarnya hal-hal kayak gini yang bikin gue kayak rada-rada bingung sih ketika berinteraksi dengan manusia sehingga gue agak-agak menghindarinya tapi ya gue tetap salut sama orang ini Siang om yang jual 30 pro gue nggak tahu kayak 30 pro itu maksudnya hp kan boleh minta nomor wa-nya lah ini kan mereka lagi ngobrol lah wa ini nomor wa yang jual saya yang jual nggak jadi dia yang jual nggak ramah. Gak ramah dari mananya Bambang Bisa gak ramah tuh gimana ceritanya Terus aku kudu piye <laughs> Kalian ketemu sama orang gitu kan Dia nanya-nanya kita jawab dengan bye-bye Dibilang nggak ramah Gue sering sih kayak gitu by the way Karena emang nada bicara gue yang naturally kayak gini Orang sering nganggep gue gak ramah by the way Padahal gue ngomong kayak gini tuh lagi biasa-biasa aja Bukan lagi marah-marah gitu kan Dan yang terakhir guys Kita seperti punya seseorang yang lupakan jati diri sendiri guys Dimana dia lupa antara apakah dia oh, penjual no. atau pembeli Krisis skornya English bukan Masih bisa dimainin saya penjual Tadi bertanya, "Hai, barang ini ready Jadi sebenarnya yang mau beli siapa? Penjual atau pembelinya? <laughs> yang mau belinya siapa? Lah, saya nggak tahu. Kan agan yang jual. <laughs> kalian pernah nggak sih melupakan? Pernahkah kalian merasa tersesat? Sampai kalian lupa bahwa kalian yang jualan dan kalian bertanya tentang produk kalian sendiri? Kok sampai pembelian ditanyain kayak gitu? Jawabnya gimana ya? Alright, guys. Sekian dulu untuk meme dari ketika belanja online hari ini Dan kalau santai suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe By the way, gue ada video satu lagi tentang belanja online juga Yang jelas ini pengalaman pribadi gue sendiri Tapi vi akan menjadi video selanjutnya Yaitu tentang ketika gue hampir ditipu-ketika pengen konsain alias titip jual Dan gue bakal bikin ceritanya itu Kalau santainya like-nya nyampe lebih dari 50 Jangan lupa untuk di like dan share Jadi ya Ya, gue juga mau bagi-bagi tentang tips dan trik menghadapi orang-orang kayak gitu So guys Ya lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, kita gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming, and as always, bye-bye!